ايه نغفع الرايات سوف يعلمون ان نحن المسلمون قادموا ايه نغفع الرايات سوف يعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون Wa qala fi ukrawa, ja wa la bil Amma Hadirin jamaah rahimahkumullah, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan kembali dalam majelis ilmu dan tentunya kita berharap kepada Allah semata, semoga majelis ini termasuk yang Allah berkahi semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, manusia teladan, uswatun hasanah kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti amin ya rabbal Al alamin. <tuh> Saudara sekalian rahimakumullah <tuh> Kita masih dalam tema besar urgensi ma'rifatus zaman dan sekedar menyegarkan ingatan kembali, kenapa tema ini kita bicarakan karena zaman mengalami atau zaman menawarkan perubahan situasi kondisi yang terus menerus terjadi ya. Karena zaman adalah waktu, dan waktu adalah dalam pengertian lingkup dunia fana ini. Sedangkan kefanaan dunia menyebabkan kita mengerti kenapa situasi kondisi berubah-ubah. Ya, seperti lagu yang pernah kita dengar, bahagia sementara, sedih sementara, ya, kaya sementara, miskin sementara, ya itulah dunia. Menang sementara, kalah sementara, ya. makanya sebaik-baiknya doa untuk pengantin sekalipun adalah Barakallahulaka wa barakaalaika Jadi kalau ada orang menghadiri pernikahan, acara resepsi walimah, terus menyampaikan doa kepada pengantin semoga kalian berdua bahagia terus ini doa tidak masuk akal iya nggak pak? terutama bapak-bapak yang sudah kawakan ini usia pernikahannya apa benar sejak akad nikah sampai sekarang bahagia terus? kan tidak ya? maka Nabi mengajarkan kita doa yang make sense, yang masuk di akal Barakallahu laka wa semoga Allah berkahi kalian dalam masa suka maupun masa duka dan cilakanya di negeri kita, indonesia, kalau kita terima undangan ada bahasa arabnya, barakallahu laka wa tapi terjemahannya, semoga Allah berkahi kalian dan semoga Allah berkahi atas kalian, lah apa bedanya kalian dan atas kalian, ya kan padahal maknanya jauh ini jadi kehidupan pasangan itu kalau sudah terus diberkahi Allah, ya mau suka mau duka, yang penting berkah Allah gitu karena tidak ada hidup ini yang abadi, tidak ada yang abadi di dunia ini berbeda dengan di akhirat nanti, barulah tabiat utamanya adalah bakal lestari, kekal ya orang yang senang di akhirat akan terus menerus mengalami kesenangan dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu tapi mereka-mereka yang mengalami kesedihan, kesengsaraan, duka, lara, nestapa, penderitaan, penyesalan ya akan mengalami itu terus menerus, wa na'udzubillah imin Dhalik, ya Nah, jadi kita membicarakan ma'rifatul zaman, mengenali, memahami kondisi zaman khususnya berkaitan dengan umat yang besar ini, umat islam. ya Jadi sekalipun umat ini pernah dijuluki oleh nabi kita dengan julukan ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah Taala itu tidak bermakna bahwa umat ini akan terus-menerus di dunia ini mengalami kejayaan. Ya tidak demikian. Biarpun ini umat yang dirahmati Allah, tetapi ada kalanya umat ini berjaya, ada kalanya umat ini mengalami kondisi kalah, ya. Dan itulah tabiat dunia. Baik, nah sekarang kita masuk kepada pembahasan yang lebih langsung, yaitu tentang poin nomor tiga, bahwa zaman yang kita berada sekarang ini adalah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dalilnya sebagai berikut. Nabi bersabda Badiru bil-a'mali fitanan Kaqita'il laylil muslim Bersegeralah kalian beramal ya, beraktivitas, bekerja Sebelum datangnya fitanan ya, Fitanan itu Bentuk jamak dari fitnah Kalau fitnah itu satu ujian Kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus Berdapangan ya. Jadi ini Nabi Nubuahkan abad yang lalu untuk menggambarkan kepada generasi pertama umat ini, para sahabat, bahwasanya akan tiba suatu masa nanti di mana dunia ini dilanda oleh fitnah yang begitu banyak, sampai-sampai nabi mengumpamakan dunia menjadi keketo'ilailil Muslim, laksana sepotong malam yang gelap gulita, ya dan ternyata kita menduga kuat hadis ini mengacu ke zaman di mana kita hidup sekarang ya. Tapi Ustadz nyatanya kita masih mengalami cahaya, ada pagi, ada siang, ada sore hari, tidak melulu malam hari itu. Ya memang pengertian gelap gulita di sini bukan dalam pengertian harfiah, tetapi pengertiannya pengertian yang majazi, yang kiasan ya. Jadi bahwasanya kalau dunia sudah dilanda oleh fitnah yang begitu banyak maka dunia ini seperti dikepung oleh dark values nilai-nilai yang gelap bukan bright values bukan nilai-nilai yang cerah yang terang ya. karenanya silahkan kita coba merenung, bertanya dan menjawab sendiri, di zaman seperti sekarang ini mana yang lebih semarak ketaatankah, apa kemaksiatan hmm? kemaksiatan Nah, kemaksiatan itu dark value, nilai yang gelap. Sedangkan ketaatan itu bright value, nilai yang cerah, nilai yang terang. Mana yang lebih semarak sekarang ini? Kemakrufan atau kemungkaran? Kemungkaran, ya. Sekalipun kata orang ma'rufnya ada di atas itu. Gitu. Ya, kata sebagian orang. Ya Namanya kali. Ya. <laughs> Mana yang lebih semarak sekarang? keadilan atau kezoliman? kezoliman ya. makanya ketika orang-orang yang peduli dengan kasus sambo ya, mengikuti perkembangannya gitu ya itu jauh-jauh hari sebelum sampai ke kejaksaan pun sudah ada dugaan gak bakal deh dihukum mati anu gitu. sekarang gimana perkembangannya? Eh, sumur hidup itu pun belum ketok palu. Eh? jadi mana yang lebih semarak sekarang keadilan atau kezaliman kezaliman ya. nah ini makna daripada kita berada di era penuh fitnah laksana sepotong malam yang gelap gulita ya. dan ini suatu keadaan yang jelas bagi orang-orang yang mencintai ketaatan, mencintai ma'ruf, mencintai keadilan ini keadaan yang menyesakkan dada kan, ya, keadaan yang menyesakkan dada, semua kita yang memang hatinya berpihak kepada yang serba terang, yang serba baik, yang serba apa bercahaya ya kan. Kita ini hati kita merasa tidak klop dengan situasi dan kondisi ini kan. Gitu. Nah, jadi saudara Saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menubuhkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sehingga menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Jadi sekalipun kita masih merasakan terangnya pagi hari, siang hari, sore hari, ya, matahari belum terbenam, tapi sesungguhnya kita dikepung oleh nilai-nilai yang gelap, ya, kita tidak sedang dipeluk oleh nilai-nilai yang terang, yang cerah. Nilai-nilai ya. yang terang, yang cerah itu harus kita perjuangkan, harus kita upayakan untuk hadir dalam kehidupan kita. Karenanya dalam situasi zaman seperti ini, mempunyai ambisi ingin supaya nilai yang cerah ini tiba-tiba jreng mewarnai seluruh dunia, nggak salah sih, nggak haram sih, ya kan. Tetapi seolah-olah tidak realistik. Ya. Semua itu harus dilalui, dijalankan, ya, mahlan, mahlan, darajat, ya, ya derajat demi derajat. Ya, dan dari mana kita mulai? Kalau kita ingin merubah yang gelap ini menjadi terang, dari mana kita mulai? Hmm? Dari mana? Nah, dari diri sendiri. Ibda binafsik Mulailah dari dirimu. <tuh> Jadi diri kita kita cari cahaya itu, ya. Kita cari nur, ya, untuk menerangi kita. Ya. Siapa yang namanya nur di sini? Mungkin senang sekali kali ya dengar begitu ya. Ya masing-masing kita harus berlomba, mengejar cahaya dan cahaya itu dijanjikan oleh Allah ada. Ya. Dari mana? Dari Al-Quranul Al Makanya Alhamdulillah tempat kita belajar di sini ada lembaga tahfiznya, ada lembaga ilmu Al-Qurannya. Ya. Karena ini benar, ini langkah yang benar. Kita harus langsung menggali kepada sumber cahayanya. Supaya kita bisa memulai menerangi diri masing-masing. Untuk kemudian, setelah diri kita terang, kita terangi lagi sekitar diri kita yang terdekat, yaitu keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Ya. Sampai pada akhirnya, seperti dahulu kala, Nabi Muhammad SAW, ketika awal berdakwah, sesungguhnya Jazirah Arab itu diselimuti dengan zulumatil jahiliyah, kegelapan, nilai-nilai jahiliyah, ya, kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan, perampokan, ya, pembunuhan, pembantaian yaitu luar biasa tetapi Masya Allah karena memang Nabi diperintahkan Allah dan Nabi laksanakan perintah itu dengan baik yaitu untuk berjihad dengan Al-Quran bersama para sahabat yang dijuluki Jailil Quran Al-Farid ya, generasi Quran yang unik ya maka Masya Allah dalam tempo yang relatif singkat Jazirah Arab yang tadinya tenggelam dalam Zulumatil Jahiriah menjadi hidup di bawah naungan Nurul Quran, cahaya Al-Quran, Nurul, Islam, Cahaya Al-Islam. Baik, sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang Muslim memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya, dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat islam, mengapa? karena babak ini Allah ta'ala menguji kita umat islam dengan kekalahan jadi Allah sedang mentakdirkan umat islam saat ini kalah dan jangan anda bersangka buruk kepada Allah, Allah mentakdirkan kita kalah ini bukan suatu bentuk kezaliman dari Allah, tidak tapi intinya ini adalah bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sebab sebelumnya kita umat ini justru telah mengalami kejayaan yang panjang sekali. Ya, ketika kita berjaya pak, kita ini berjaya bukan setahun dua tahun, sepuluh tahun dua puluh tahun, seratus tahun dua ratus tahun, tapi ribuan tahun. Dari tahun nol hijriah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai terus tahun 1342 hijriah Allah berikan umat Islam ini posisi kejayaan. Ya, ini harus kita pahami pak jangan kita mau ditipu sama orang-orang yang mengaku ahli sejarah yang menggambarkan umat Islam itu berjaya cuman sebentar tidak kita berjaya lama pak ribuan tahun sekalipun kita harus sadar selama 1342 tahun hijriyah kita berjaya tidak seluruhnya itu berada dalam kejayaan yang tampilannya itu sepenuhnya ideal tidak ya, ya. yang ideal itu cuma 10 tahun plus 30 tahun pertama kejayaan umat Islam. 10 tahun yaitu waktu Nabi memimpin di kota Madinah. Sedangkan 30 tahun ketika para khulafa Rashidin bergantian memimpin umat ini. Dari Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan Hasan bin Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhum ajmain. Ini adalah kejayaan yang ideal sedangkan yang selanjutnya kejayaan juga tetapi sesungguhnya tidak ideal ya kejayaan yang ada catatan-catatannya makanya nabi tidak menyebutkan yang setelah 40 tahun hijriah itu dengan sebutan yang dikasih kriteria atau karakteristik ala minhajin nubuwah mengikuti manhaj kenabian tetapi nabi menyebutnya sebagai era mulkan nadon raja-raja yang menggi menggigit ya dalam pengertian Khalifah-khalifah yang memimpin yang berarti sistemnya khilafah yang berarti Quran dan sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma dan sumber hukum tapi maaf kadangkala khalifah-khalifah yang memimpin umat ini adil, penuh kasih sayang tetapi yang lebih sering kita temukan dalam sejarah mereka berlaku zolim, bengis kepada umat islam itu realitas sejarah pak yang harus kita pahami oke, okay. nah jadi Ujiannya kita kalah di zaman sekarang, sambil Allah izinkan Ya, kaum kafir Yahudi Nasrani, Barat, Eropa, Amerika, The Western Civilization, Peradaban Barat Memimpin dunia, ya, sepakat Bapak dan Ibu, sepakat ya, bahwa hari ini Barat yang sedang memimpin dunia Tapi tolong digarisbawahi sekalipun pernah saya sampaikan tapi saya ingatkan kembali diizinkan Allah memimpin dunia bukan diridhoi Allah memimpin dunia karena izin Allah dengan ridho Allah adalah dua hal yang ber berbeda karena kita bukan orang Arab seringkali kita maksain ya, pak ya oh capres gue jadi presiden, weh berarti Allah ridho sama dia kata orang Betawi, palelopeyang gitu apa otomatis Allah ridho, Allah izinkan dia jadi presiden, iya tapi Allah ridho nanti dulu Dilihat selanjutnya kiprahnya bagaimana? Kalau kiprahnya menjunjung tinggi sumber petunjuk dari Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Tapi kalau dia memimpin sekalipun yang dipimpin ratusan juta kaum muslimin secara status KTP formalnya, cuma dia mencampakkan Quran dan sunnah, ya siap-siap aja nanti juga dia dicampakkan sama Allah di hari, di hari berbangkit. Boleh nggak Allah begitu? Boleh, dan pasti. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَوْ لَذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَحْ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَوْ لَذَرَّةٍ شَرٌ يَرَحْ barang siapa berbuat kebaikan dibalas sama Allah dengan kebaikan. barang siapa berbuat keburukan dibalas oleh Allah dengan keburukan. kira-kira mencampakkan Quran dan sunnah itu kebaikan atau keburukan? keburukan. jadi pantasnya nanti diapakan? semua Allah. minimal, sama, dicampakkan juga. ya? Nah, jadi hari ini dunia sedang dipimpin Yahudi Nasrani, ya. Allah izinkan, tapi Allah ridho jelas tidak. Ya. Ini pengetah sudah kita bahas pada poin nomor dua, urgensi marifatul zaman nomor dua, berdasarkan hadis lubang kadal ini. Ya. La tat tabi'unna sunanan ladhina min qablikum shibaran bi shibrin wa bi hatta lau dakhulu fi juhri dabbin latabak tumuhum sungguh kalian umat islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, way of life, jalan hidup, lifestyle, gaya hidup orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk lubang kadal kalian terus saja mengikuti mereka Terus sahabat bertanya, Ya Rasulullah al Yahudawan nasara, Ya Rasulullah apa yang kau maksud, kaum Yahudi Nasrani? Nabi jawab dengan balik bertanya, Faman? Who else? Siapa ya, lagi kalau bukan? Bukan mereka ya, dan ingat, bayangkan, coba cerna baik-baik, sewaktu Nabi menyampaikan hadis ini kepada para sahabat di zaman itu kira-kira sahabat langsung nyambung atau kira-kira para sahabat bingung, bingung. Kenapa bingung? Karena tidak terbayang sama mereka. Di masa Nabi memimpin di Madinah, komunitas Yahudi hadir di Madinah, komunitas Nasrani hadir di Madinah, komunitas musyrikin ada di Madinah. Tetapi, mereka semua mau tidak mau harus hormat bahkan mengikuti umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Wasallam. Mengapa? Karena pada fase itu, pada masa itu, Nabi dan para Sahabat memiliki apa yang disebut dengan aizal Islam, ya marwah Islam itu tampil. Marwah itu ada? Apa artinya? Hmm? Kemuliaan, ya kehormatan, ya itu tampil. Tapi hari ini kan tidak tampil. Marwah Islam tidak tampil. Hari ini kita ini digambarkan oleh Nabi, walakin nakum kasyirun, walakin nakum gusah un isail. Kalian jumlahnya banyak. Tetapi laksana buih di atas genangan air yang mengalir. Nah, buih itu jelas gak ada wibawanya. Buih itu sesuatu yang ikut arus. Buih itu sesuatu yang gak ada bobotnya. Buih itu sesuatu yang gak ada isinya. Gitu, bagaimana mungkin kumpulan buih bisa menyebabkan? pihak lain memandang dengan penghormatan atau tunduk kepadanya, tidak mungkin. Justru buih itu yang tunduk pada arus air. Baik, nah jadi saudara rahimakumullah kita berada di fase keempat yaitu era mulkan jabriyatan. Nah jadi kembali kepada pembahasan kita yang lalu, kita ini dari apa, sudut pandang hadis periodisasi sedang berada di periode keempat, periode mulkan jebriyatan periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka ya, ini sudah sangat clear, Nabi pilih istilah mulkan jebriyatan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak yang berarti siapapun yang Allah takdirkan hidup di babak keempat itu mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju Pasti mengalami, ya, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, dan kita semua yang duduk di majelis ini tidak ada yang dikecualikan. Adalah produk fase keempat ini, kita produk babak keempat, karena babak keempat itu dimulai tahun berapa? 1924, apa namanya? Masehi atau 1342 Hijriyah nah ini. Sejak kita masuk tahun 1342 Hijriyah, kita ini masuk ke dalam fase keempat Mulkan Jebriyatan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Ya ini 1342 ini bersamaan dengan tahun 1924 Masehi. Kalau pakai hitungan Masehi berarti 99 tahun yang lalu, Ya saya yakin di majelis ini tidak ada seorang pun yang sudah mencapai usia 99 apalagi lebih, tidak ada kan? Berarti kita semua ini produk babak keempat, jereng lahir, sudah mengalami kehadiran mulkan Jebriah. Makanya kalau anda jujur mengingat-ingat masa masih jadi remaja, mulai sadar perkara-perkara sosial, ekonomi, politik gitu ya. Kalau anda jujur, pasti anda akan mengatakan sejak saat itu saya nggak pernah merasakan pemimpin yang adil, yang menyenangkan, iya nggak? Gitu, setuju? Awas untuk ditangkep. Terus. Kenapa? 5 tahun sekali ganti terus. terus. Emang kalau ganti terus gak enak? Anyway, ya kita lanjutkan. Jadi artinya apa yang ingin saya katakan adalah kalau kita paham hadis ini, kita akan paham situasi zaman ini. Dan kita tidak akan memiliki sebuah keinginan yang melampaui batas takdir Allah. Kenapa ya? Karena kalau eranya era mulkan, jabriatan, mau siapa yang tiba-tiba muncul ya kan? Selagi itu bukan Al-Mahdi ya kan? Dia pasti akan memenuhi kriteria mulkan jabriatan. Makanya, baik dari sisi akal maupun dari sisi keinginan, cita-cita, ambisi, saya termasuk orang yang husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, jadwal, hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi tampaknya sudah dekat mau nggak anda al-mahdi sudah dekat jadwalnya? mau tidak? kayaknya yang mau dikit. kayaknya doyan dengan situasi sekarang ya enak banget ya pemimpinnya adil gitu nggak pernah bohong, jujur gitu rakyat dibagi-bagi hadiah hadiah masalah oke jadi kita lanjutkan sewaktu dulu sebelum tahun 1342 Hijriyah, kita ini di atas garis merah, garis merah ini batas kalau umat ada di atas garis merah berarti berjaya, tapi kalau di bawah garis merah berarti sedang terpuruk nah kita 1342 tahun Hijriyah itu berada di atas garis merah sejak dari periode pertama fase kenabian periode kedua fase khilafah alamin hajin nubwah, khulafah rasidin sampai periode raja-raja menggigit itu kita masih berjaya di atas garis merah ya. Tapi begitu kita masuk ke periode keempat, kita langsung merosot jauh ke bawah, begitu ya. Kita ter, ter, apa, terpuruk, kita mengalami kekalahan. Dan Allah izinkan justru kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia ini. Ya. Dan karenanya kita harus ingat bahwa selama 1342 hijriah umat Islam memimpin memperkenalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk utama kehidupan pribadi individual maupun sosial ya maka sistem kehidupannya berfondasikan iman tauhid pada masa itu kira-kira nah, ketika Allah cabut hak kepemimpinan umat Islam dan Allah serahkan ke Yahudi Nasrani Apakah mungkin di fase keempat ini Mulkan jaberiyatan ini terus mempromosikan sistem kehidupan fondasinya iman tauhid apa mungkin tidak mungkin kata anak betawi, beriman kagak, bertauhid kagak, mana mungkin dia mau menegakkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid fondasinya apa ya? ya fondasinya kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana itu yang mereka miliki makanya dalam pepatah bahasa Arab ada ungkapan faqidu syai' la yu'tihi. orang yang gak punya apa-apa gak bisa memberikan apa-apa orang gak punya iman, gak punya tauhid, mana mungkin bisa menularkan iman tauhid kepada orang lain kalau orang punyanya kekufuran dan kesyirikan, pasti yang dia bagi juga kekufuran dan kesyirikan. Ya, ini harus clear, Pak. Ah, oh Ustadz, kita kan tinggal di negeri muslim, ya kan? Pemimpinnya Islam gitu. Enggak lah, kita enggak ikut-ikutan yang gitu. Ya, kalau Anda enggak ngikutin perkembangan zaman yang mungkin Anda masih begitu pikirannya. Tapi kalau kita paham kita ini sudah berada di era globalisasi, Berarti nggak ada sebagian manapun dari jengkal bumi Allah hari ini sudah dipengaruhi oleh para elit global itu. Para elit global itu sudah berusaha keras dan memang mereka serius pak berusaha keras untuk mempengaruhi seluruh dunia mengikuti kemauan cara berpikir elit global ini. Baik kita lanjutkan. Nah selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik. Ya, yang mereka beri nama Novus Ordo Seculum, artinya New World Order, tatanan dunia baru. Ya, untuk membedakan dengan tatanan sebelumnya. Jadi sistem iman tauhid yang dulu umat Islam perkenalkan dengan siang sekarang disebut New World Order, seolah-olah ingin mengatakan yang dulu itu adalah Old World Order, tatanan dunia yang yang lama, yang kuno. Yang mesti masuk mana? Mesti masuk keranjang sampah sejarah, begitu ya. Karenanya mereka berupaya membangun persepsi di seluruh dunia, termasuk di dalam tubuh umat islam, bahwasanya tatanan dunia baru ini, wah wow, keren ini, mantep ini, harus didukung, karena kalau masih mundur ke belakang, itu namanya setback, mundur ke belakang. Gitu. Makanya kalau perlu yang dilakukan bukan setback, ditinggalkan setback, malah yang dilakukan reset. Yang kemudian ditambah dengan kata-kata great reset. Great reset itu es, es, apa e, hakikatnya adalah new world order dengan bahasa yang beda. Tapi intinya sama. Ingin mencampakkan old world order, tatanan dunia yang lalu yang justru adalah sistem iman dan tauhid. Nah jadi saudara ku selanjutnya. Tuh kan ngambek lagi dia. Akhi lutfan, ngambek lagi dia. Oh enggak. Enggak, enggak enggak Ya Nah jadi tatanan dunia baru ini tidak lain adalah sistem dajjal kita meminjam istilah sistem dajjal dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thomson Ahmad Thomson ini seorang ahli hukum internasional dan setelah dia menjadi muslim dia berkesimpulan tatanan dunia modern sekarang ini layaknya sebuah sistem Dajjal Dajjalnya belum muncul tetapi sistemnya karakternya seperti Dajjal nah jadi saudara rahimakumullah tatanan dunia ini sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka yakni Al-Masihud Tejal ya. Al-Masih dalam bahasa Arab artinya penyelamat ya, the savior ya, penyelamat, tetapi juga Al-Masih maknanya adalah yang menghapuskan ya, yang menghapuskan, yang menghilangkan uniknya di dalam hadis-hadis Nabi ketika berbicara Al-Masih ada dua sosok Al-Masih Isa Ibnu Maryam AS dan Al-Masih Ad-Dajjal Kenapa dua-duanya pakai julukan Al-Masih? karena Al-Masih Isa AS memang akan jadi penyelamat dunia ini di akhir zaman nanti kita umat Islam meyakini Isa AS akan turun dari langit di akhir zaman bukan untuk ngokohkan kebenaran agama Nasrani tetapi untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW bahkan akan mengajak semua orang di luar Islam memeluk agama Allah al-Islam ini bahkan dalam mengajaknya itu, Isa salam hanya memberi dua pilihan dua opsi opsi pertama masuk Islam, opsi kedua apa? Hmm? opsi kedua dibunuh sama Isa AS, ya. Hadisnya berbunyi yukoti lunas adal Islam. Isali Salam nanti akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Yang mau masuk Islam diperlakukan sebagai saudara seiman. Yang tidak mau dibunuh. Kok kejam gitu, Ustadz? Perasaan kita baca kisah-kisah tentang Isali Salam tuh lembut, santun gitu. Bener. Memang Isali Salam itu di masa dulu itu santun, lembut. Nanti juga santun, lembut, tetapi tegas. Kita gitu. kelembutannya, kesantunannya diiringi dengan ketegasan. Karena turunnya Isali Salam pertanda dunia sudah mau mencapai the end, akhir. Kan keterlaluan dunia sudah mau berakhir, orang masih ngotot dengan kekafirannya. Maka cuma dikasih dua pilihan sama Isali Salam. Gak ada pilihan ketiga. Sebelum Isali Salam turun, umat Islam setiap menghadapi orang di luar Islam ngasih tiga pilihan, Pak. Pilihan pertama masuk Islam. Pilihan kedua bayar jizyah, pajak non muslim yang mau tinggal di bawah naungan islam. Pilihan ketiga baru jihad, perang. Tapi kalau isya alaih salam sudah turun, pilihan kedua dicabut. Isya alaih salam tidak akan memberlakukan jizyah lagi. Kenapa? Karena dunia sudah mau ber berakhir. ya Jadi ibaratnya lebih baik lo mati aja deh kalau nggak mau masuk islam juga gitu dan karenanya nanti akan ada orang-orang di luar islam, di masa isya alaihi salam sudah mulai berjihad visabihilillah masuk islam gak mau, mati lebih gak mau lagi, akhirnya pura-pura masuk islam ya. masuk islam mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya sebenarnya masih kufur sampai kapan? sampai Isa alaihi salam wafat, begitu isa alaihi salam wafat wow muncul lagi kekufurannya terang-terangan, murtad terang-terangan nah lagi dalam keadaan murtad itu tiba-tiba matahari terbit dari barat, pertanda apa? pertanda pintu taubat sudah tertu tertutup kata orang Sumatera Barat, palambe yeah. too late, yeah. dia mau syahadat lagi tapi sudah gak bisa ya yeah, sudah gak bisa, memang dari awalnya dia berislamnya bukan berislam yang jujur berislam yang palsu hanya supaya tidak dibunuh sama Isa Alaihissalam nah sedangkan dajjal juga dapat julukan al-masih kenapa? karena dia adalah al-masih dalam pengertian sang penghapus atau sang pendusta atau sang penipu dajjal tapi cilakanya mereka yang nanti menjadi pendukung dajjal khususnya orang-orang yahudi akan menganggap Dajjal sebagai Al-Masih Juru Selamat dan Isa AS justru dianggap sebagai Al-Masih penipu, penghapus, pendusta ya, ini uniknya istilah Al-Masih di dalam hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman ya. dan kenapa Yahudi nanti justru memperlakukan Dajjal sebagai Al-Masih Juru Selamat karena Al-Yahud, Yahudi ini disebut Allah sebagai al magdubi alaihim, golongan yang Allah murkai ya. kalau an-nasrani, nasora disebutnya ad yang tersesat ya. jadi orang nasrani itu tersesat kalau kata Ibnu Qasir karena mereka banyak amalnya tetapi tidak berlandaskan ilmu ya kan orang nasrani kan terkenal sampai moto utamanya orang nasrani apa? kasih kasih kasih, ngasih terus pak beramal tapi tidak berlandaskan ilmu saking ngaco nya ilmunya mereka kadang-kadang bilang Yesus Tuhan kadang-kadang bilang Yesus anak Tuhan jadi yang benar yang mana? Gitu. bingung ini berat nih, sesat kayak gini berat gitu. makanya aneh kalau ada orang muslim ngucapin selamat ketika mereka merayakan hari lahir anak Tuhan hari lahir Tuhan, eh dibilang selamat selamat ya ente syirik eh, gitu apa boleh kita ngucapin selamat kepada orang yang berbuat dosa syirik? gak boleh, jangankan dosa syirik yang merupakan dosa yang paling mengerikan seorang laki-laki keluar dari bordil ya kan, abis menikmati seorang wanita pelacur, terus kita, selamat ya, berhasil berzina nah gitu apa boleh? kan nggak boleh makanya logika ngucapin selamat untuk hari dimana kaum Nasrani ya merayakan hari lahirnya Tuhan atau anak Tuhan yang mereka sendiri nggak pernah bisa memutuskan, nah, anak apa Tuhan nih? Gitu. tapi yang pasti kita kan udah dari kecil, dari umur 3 tahun udah hafal lam yalid walam yulad, gak beranak dan tidak diperanakan nah cuman Yahudi lebih parah, Yahudi itu al ada alaihim yang dimurkai Allah, kenapa? karena Yahudi itu kata Ibnu Kasir indahumul ilm ma indahumul amal, mereka berilmu tapi tidak beramal, kalau Nasrani beramal tapi tidak berilmu, kalau Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Jadi artinya mereka punya ilmu tentang Dajjal, mereka punya ilmu tentang turunnya Isa AS, tetapi mereka amalnya justru berlawanan dengan itu. Mereka tahu Al Mahdi nanti akan menjadi pimpinan kaum beriman, tapi mereka instead of bergabung dengan pasukan Al Mahdi justru ingin mendantang Allah dengan memerangi Al Mahdi, ya, karena mereka posisinya bukan sekedar mengkufuri Allah tapi mereka menantang Allah. Ya. Dan bentuk penantangan itu dalam tampilan seolah-olah mereka ingin mengatakan, ya, we are also god. Kita juga Tuhan gitu. Emangnya Tuhan cuman kamu gitu. Ya. Makanya seperti yang sering kali saya kutip, apa kata George Soros? George Soros ini kan Yahudi, ya, termasuk elit global hari ini di bukunya, buku biografi George Soros, dia nulis sendiri tentang riwayat hidupnya di kata pengantarnya George Soros mengatakan when I was a little boy, I did not believe in God sewaktu saya masih anak kecil, laki-laki anak kecil saya gak percaya adanya Tuhan but when I became a teenager, tapi begitu saya menginjak usia remaja I believe there is God, saya percaya ada Tuhan and God is me, dan Tuhan itu saya <laughs> jadi kita kira ketika belum baca ujungnya gitu kan, wah taubat dia udah remaja eh ternyata dia percaya ada Tuhan tapi Tuhan tuh dia gitu. nah jadi yang model begini mentalitasnya, ini yang lagi mimpin dunia sekarang pak playing God ya bersikap seolah dirinya Tuhan makanya mereka merasa berhak penuh untuk melansir program-program mereka misalnya salah satu program mereka yang dahsyat itu adalah depopulation, mengurangi jumlah populasi planet planet bumi dengan aneka cara ya ada yang dengan cara pakai suntikan ada yang dengan cara penyebar luasan apa namanya kerusakan polusi ya kan ada yang dengan cara penyebar luasan makanan makanan makanan toksik ya minuman toksik ya kan termasuk ada dengan cara penyebar luasan pemahaman bahwasanya gender itu bukan hanya laki dan perempuan tetapi LGBT ya Q I plus uh udah rumit sekarang mbak tapi intinya, dengan disebarluaskannya faham LGBT, bla bla bla ini, dan orang mengikuti faham itu, maka mau tidak mau punahlah spesies umat manusia ini, karena enggak ada ceritanya gay dengan gay jadi suami istri bisa melahirkan keturunan mustahil. Lesbi dengan lesbi menikah bisa melahirkan keturunan, ya gak mungkin, dan itu berarti apa? depopulation, mengurangi populasi planet-planet bumi ini. Nah jadi saudara saudaraku rahimahumullah, umat islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini yang berarti umat islam diajak untuk menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani-Bani Adam. Jadi lantaran umat islam ngikut saja dengan sistem dajjal ini, akhirnya sadar tidak sadar umat islam yang ngikut sistem dajjal ini akhirnya ikut menyambut kedatangan al-masihud dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman yang padahal Nabi Muhammad SAW boro-boro mengizinkan kita menyambut dajjal bahkan Nabi bersabda man sami abid dajjal falian Anhu barang siapa dengar dajjal mendekati tempat tinggalnya, kampung halamannya, negerinya, hendaknya dia menjauh dari dari Dajjal, ya, jangankan menyambut, ya kan kita disuruh jauh-jauh dari Dajjal ya. sebab kata Nabi, demi Allah ada seorang hamba yang beriman ketika Dajjal muncul, dia mendatanginya, dia mendekatinya, penasaran ingin ketemu Dajjal begitu sudah di depan Dajjal, langsung dia menjadi hambanya Dajjal, karena hebatnya tipu daya Dajjal dan diantara tipu daya dajjal yang sangat terkenal adalah dajjal bisa menghadirkan ayah ibu dari si hamba Allah ini yang asalnya beriman ini ya padahal ayah ibunya sudah meninggal Itu dikira sama si hamba Allah ini benar-benar ayah ibunya yang muncul padahal itu adalah setan dari kalangan jin yang menyerupai ayah dan ibunya dan dua setan ini berkata kepada si hamba ini, anak kami Inilah Tuhanmu yang sesungguhnya, menuju ke arah Dajjal, sehingga dia langsung wah emak, bapak hidup lagi, oke dah gue sujud dah sama Dajjal, ah gitu. karena dia pikir bener ini ayah ibunya hidup lagi. Nah jadi Saudara rahimakumullah Allah kita lanjutkan. Jadi sistem kafir syirik yang dikembangkan kaum kufar Yahudi Nasrani ini hakikatnya adalah sistem Dajjal dan lembaga internasional dunia yang simbolnya seperti ini, yang disebut dengan UN, PBB, perserikatan bangsa-bangsa simbol ikonnya ini hanyalah ikon ecek-ecek, pura-pura begitu untuk menggambarkan seolah-olah seluruh bangsa berkumpul di situ, di dalam lembaga internasional gitu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, padahal tidak ya, yang namanya PBB ini ada jeger-jegernya pak Jumlahnya berapa? Lima. Makanya orang-orang di New York, ya penduduk New York, di mana markas utama PBB berada, itu kalau nyebut gedung PBB, mereka nyebutnya The Big Five Building, gedung ya Big Five, lima besar. Siapa lima besar itu? Amerika, Rusia, China, Perancis, dan Inggris. Ya. Sebab di PBB itu di sebuah sub-badannya yang disebut dengan security council, dewan keamanan PBB, itu jumlah anggotanya 20 anggota dengan catatan 5 anggota permanen, nggak boleh diutak atik sedangkan 15 anggotanya, anggota yang berganti-gantian, aplusan ya. anggota apa namanya, penggembira gitu. nah, konon kabarnya negara indonesia ini sekarang sedang menjadi salah satu dari 15 anggota penggembira itu dan merasa bangga sekali jadi anggota penggembira padahal anggota penggembira ya sesuai namanya cuman menggembirakan saja tapi anggota permanen yang paling menentukan nah karenanya kita tidak tertipu dengan ikon ini, kita tidak tertipu kita sadar bahwa ikon sebenarnya adalah nos ini gambar nos Pak. Ini, ini ini gambar NOS Ini lebih jelasnya seperti ini gambarnya nah, ini gambarnya lebih jelasnya adanya di uang dollar uang satu dollar Amerika Serikat one dollar American bill ada gambar lingkaran di bawahnya ada tulisan the great seal seal itu materai atau stempel great itu agung atau mulia atau sakral ya. Jadi stempel yang mulia, stempel yang sakral. Gambarnya apa? Piramida yang terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu dibuat segitiga yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan. Untuk menggambarkan seolah-olah pucuk piramida itu belum ada, tapi akan ada. Sedangkan di dalam segitiganya ada gambar mata sebelah mata tunggal yang bagi umat Islam simbol mata sebelah mata tunggal, simbol apa? At Dajjal nabi bersabda, innahu ini wah, ini wah, ini wah, ini Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan wah, kalian wah, Ta'ala tidak bermata sebelah, ingat ya nabi mengatakan bermata sebelah, jangan sekali-kali anda menggambarkan dajjal itu matanya di tengah sebiji gitu, bukan matanya dua, tetapi salah satunya cacat ya cacat gitu makanya para selebritis, para artis hollywood kalau di foto tuh suka nutup sebelah kan karena mereka ingin mengatakan, gue bagian dari ansorut dajjal, ya ansorut dajjal berarti agen-agen dajjal, antek-antek dajjal bangga sekali mereka dengan simbol mata Sebelah. Terus di sekitar segitiga itu dibuat garis-garis mengarah keluar. Seolah-olah ingin menyatakan bahwa simbol mata sebelah ini merupakan the source of light. Sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Terus di bawahnya ditulislah kata-kata novus ordo seclorum. Yang maknanya adalah novus bermakna new, baru. Jadi novus artinya new, baru. Ordo artinya order tatanan, seklorum artinya sekuler artinya world dunia. Jadi novus ordo seklorum maknanya tatanan dunia baru. Jadi tatanan dunia baru mereka sudah gambarkan merupakan sebuah tatanan laksana piramida. Jadi semua populasi planet bumi ini masuk ke dalam piramida itu dan mengerucut kepada pucuk piramidanya yang simbolnya bermata sebelah. Berarti tatanan dunia baru ini layaknya disebut sistem dajjal. Ya, sistem yang dibangun untuk menyambut kedatangan si mata sebelah. Jadi kalau nanti si mata sebelahnya sudah datang, sudah hadir, sudah sudah keluar ya, maka segitiga ini akan pelan-pelan turun, nempel landing ya, nempel di pucuk piramida itu. Terus di atasnya mereka kasih tulisan Anuit Kwiptis baik Anuit Quiptis maupun Novus Orde Seclerum itu bahasa latin artinya Anuit Quiptis itu he has favored our undertakings dia si mata sebelah telah merestui berbagai upaya-upaya kami undertaking itu bisa berarti upaya, bisa berarti pengambil alihan ya. jadi mereka sangat bangga dengan sistem Dajjal, sistem piramida tunggal ini Ya, sehingga mereka mengatakan, "Inilah persembahan kami kepada Engkau, wahai Al-Masih, wahai Sang Penyelamat kami, wahai Rob kami." gitu Ini persembahan Pak Sistem Dajjal. Ini sebuah persembahan, gitu. kayak orang beriman, kan? Kalau memberi persembahan kepada Allah, tuh ada pengorbanannya, kan? Ada kurban, ada hewan kurbannya. Gitu. Nah, persembahannya ini berbagai undertakings, ya, usaha-usaha pengambil alihan pengambil alihan yang mereka lakukan itu pengambil alihan dari mana dari old world order dari tatanan dunia lama diambil alih bidang ideologinya diambil alih tadinya ideologinya la lah illallah diambil alih dengan ideologi ya liberalisme ideologi sekularisme ideologi apa namanya e, pluralisme di bidang politik diambil alih tadinya politiknya berprinsip kedaulatan hanya di tangan Allah Ta'ala diganti dengan kedaulatan di tangan huh? ya nggak usah disebut deh <guluh> pokoknya kedaulatan di tangan selain Allah Begitu. di bidang ekonomi ya kan. tadinya fondasi dasarnya ekonomi itu adalah muamalah, jual beli diganti dengan apa? riba yang riba itu adalah praktek di bidang ekonomi yang memastikan terbelahnya masyarakat menjadi penzolim dengan yang dizolimi, begitu. gak ada kesetaraan, kalau jual beli itu kesetaraan jual beli itu menyebabkan masyarakat menjadi setara yang masing-masing memberikan kontribusi untuk bisa di, dijual belikan tapi kalau di dalam sistem ribawi akhirnya ada segelintir penzolim dan sekian banyak manusia yang terzolimi gitu ya dan kita sekarang hidup di bawah naungan sistem ekonomi ribawi yang hampir dalam berbagai bidang kita ini kena minimal debunya riba ya kayak uang yang kita pakai ini, uang kertas ini, ini minimal mengandung debu riba karena apa? karena uang kertas ini pada hakikatnya nggak ada nilainya Nggak ada nilainya buktinya apa? buktinya dari waktu ke waktu makin turun Ya. Nilai uang tuh makin turun. Sekarang ini, kalau seorang anak level SD bayar SPP bulanannya, berapa? Berapa sekarang? SPP bulanan anak SD. Hmm? Wahai para orang tua yang punya anak SD, berapa sekarang? Hah, berapa? Bapak-bapak yang punya anak SD disekolahkan berapa? Hah sampai1 juta SPP sebulan Mbak waktu dulu saya SD Pak ya kan itu sebulan 17.500 perak itu. sambil bawa satu kantong beras <giranya> ya, sekarang 700.000 ribu, berapa, berapa kali lipat itu ya, bukan karena apa-apa karena uang itu nggak ada nilainya Pak jadi kita hidup dalam dunia riba sekarang ini Nah belum lagi dari sudut bahwa yang mengelola negara karena dia mulkan zebra, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Kita ini nggak pernah benar-benar diakui sudah selesai jual belinya, Pak. Nggak pernah diakui sudah selesai jual belinya, Anda beli mobil. Udah lunas nih, nggak, nggak, nggak kredit, nggak, nggak nyicil gitu ya. Lunas nih, tapi Anda harus bayar pajak tahunan untuk nomor platnya. Anda lunas. Itu lewat jalan tol mesti bayar lagi gitu. bahkan sekarang ada beberapa titik jalan bukan jalan tol di Jakarta harus bayar lagi ya kan? kan dahsyat ini kita seolah-olah take it for granted, ya karena memang sistemnya gini ya gue bayar dah gitu. makanya saya punya kenalan, dia punya mobil sudah 7 tahun pak, mobilnya gak diganti ya kan? gak pernah setahun pun dia perpanjang STNK itu Bangga dia, gitu. Karya doa gue, katanya. Gitu. Gue <guluh> bayar apaan dengan bayar itu? Ya kan? Nggak jelas kan ya? Dia bayar apa balasannya? Nggak jelas. Nah jadi ini pengambil alihan, Pak. Ya, sub bidang kehidupan ini satu persatu diambil, ahli. Gitu. Nah jadi, di dalam buku *Dajjal di Antichrist*, Ahmad Thompson, penulis buku tersebut, berpendapat adanya tiga sisi dari *Dajjal*. Pertama sisi oknumnya, individunya, individu dajalnya yang Nabi Muhammad SAW sering membahas ciri-cirinya dalam berbagai hadis. Dan hari ini oknum atau individu dajalnya belum muncul, ya, belum keluar. Terus yang kedua peradabannya atau a worldwide social and cultural phenomenon. Ini sistem dajalnya dengan segala Aspek-aspek kehidupannya yang kita lihat secara nyata, ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Terus masih ada satu lagi yaitu sisi kekuatan gaibnya, unseen force, kekuatan di belakang layarnya yang gak kelihatan tetapi sesungguhnya menjadi mastermind. Jadi otak daripada berjalannya, berdirinya, tumbuh, berkembangnya sistem dajjal ini. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira. Nah, ini bukunya ya, ini aslinya bahasa Inggris, karya Ahmad Thompson. Kalau Anda biasa baca buku bahasa Inggris, Anda bisa pesan ini, ya, di di Amazon, ya, di Amazon dijual ini. Terjemahan bahasa Indonesia-nya sistem Dajjal, pernah terbit tahun 2000 oleh penerbit Bandung, namanya penerbit Semesta. Tapi sayang sekali, hanya beredar di toko-toko buku selama 2 tahun 2000, 2001, 2002. Setelah itu, sama sekali nggak bisa Anda temukan, nggak di Gunung Agung, nggak di Gramedia, nggak di Bang Buyung Senen, nggak ketemu buku ini. Kenapa kira-kira karena mungkin sudah diborong sama sistem Dajjal? Sebab sistem Dajjal di dalam buku ini dibongkar, di apa istilahnya, dibedah ya, sehingga kelihatan apa namanya, kerusakannya, destruksinya. Tapi alhamdulillah tahun 2013 terbit apa namanya, e, buku terjemahan sistem Dajjal ini, ya. oh my God. Ah, ini seperti ini tampilannya, penerbitnya sudah ganti penerbit Zahra saya tidak tahu apa buku ini sekarang masih ada atau tidak, karena ini juga sudah lama ya 2013 berarti 10 tahun yang lalu tapi kalau anda bisa menemukan, saya sangat menganjurkan anda memiliki buku ini dan baca karena di dalamnya dia membongkar bahwasanya ada three aspects of dajjal, tiga sisi dajjal individunya, sisi sistem dajjalnya, peradabannya, ya, yang mencakup ipol, exos, but, mil, pengkum, pen, dan seterusnya. ya Kalau dulu anda pernah belajar mata kuliah kewiraan, mencakup seluruh aspek hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, militer, medis, ya farmasi, peternakan, petanian, semua bidang di, di bedah sama Ahmad Thompson sehingga terlihat bahwa tidak ada lagi subsistem di dalam tatanan dunia modern sekarang ini yang berfondasikan iman tauhid tidak ada semuanya fondasinya kerusakan kekufuran ya yang karenanya kalau kita masih percaya saja dengan sistem ini ya kan kita akan ikut-ikutan menjadi hidup di dengan basis kekufuran nah uzubillah nah sementara sisi yang ketiga sisi di unseen force kekuatan yang tidak tampak yang diwakili oleh secret societies. Secret societies itu masyarakat-masyarakat rahasia bikinan Yahudi. Ya, diantaranya dia bisa berupa sebuah lobby Yahudi seperti di pemerintahan Amerika itu, pada hakikatnya yang menentukan kebijakan pemerintah Amerika itu lobby Yahudi behind the screen di belakang layar ya. jadi hampir semua presiden Amerika pada hakikatnya adalah boneka. Gitu. yang ngatur dia untuk bikin kebijakan itu adalah lobby Yahudi, kalau lo Yahudi gak setuju, ya kan? Maka presiden ini akan disingkirkan. Ya, contohnya JFK, John F. Kennedy, dia itu termasuk presiden Amerika yang sangat keras menentang pengaruh-pengaruh Yahudi. Akhirnya sama Yahudi diapakan dia? Dibungkus, ya, <guluh> dibungkus ke dalam peti mati. Maksudnya, ditembak mati, di assassinate ya nah kemudian juga bisa dalam bentuk organisasi bernama Freemasonry atau Illuminati atau kebalah atau Knight Templar atau Bone and Skulls ya contohnya apa namanya anggota Bone and Skulls itu seperti presiden Amerika yang bernama George Bush ya baik itu Bush Junior maupun Bush Senior itu adalah anggota Skull and Bones gitu nah jadi organisasi-organisasi ini sifatnya rahasia pak dia nggak terang-terangan tampil yang terang-terangan tampil itu organisasi underbownya, di bawahnya yang kelihatan tampilannya seperti organisasi sosial yang baik ngebantu orang-orang miskin, orang-orang susah, ya kan? Misalnya namanya Lions Club, misalnya namanya Rotary Club, itu pada hakikatnya ya organisasi sub, sub dari organisasi rahasia ini. Kalau orang ikut Lions Club dan dia dianggap apa loyal dengan Lions Club, dia nanti pelan-pelan akan ditarik ke. Secret Society, ya. Dan kita tahu hal ini dari mana? Ya dari mantan anggotanya yang kemudian taubat, terus menulis buku tentang organisasi itu. Salah satunya adalah seorang ulama Lebanon yang pernah terperosok masuk ke dalam ya Freemasonry, ya. dan dia tidak langsung ikut Freemasonry, tapi dia ikut Lions Club dulu. Ya namanya ulama ngelihat wah oh, ini ada organisasi yang banyak membantu orang miskin ya kan dia merasa terpanggil hmm. ya namanya ulama ya kan nah rupanya di situ dia dedikasinya luar biasa partisipasinya kontribusinya loyalitasnya luar biasa akhirnya dia diam-diam direkrut masuk frima santri nah ketika dia dilantik sebagai anggota frima level paling pertama dia dilantik dalam sebuah acara yang sifatnya tertutup rahasia dan karena dia muslim, dia dilantik dengan saksi berupa kitab suci Al-Qur'an ya. nah jadilah dia anggota Freemasonry resmi level pertama ya. jumlah level di Freemasonry itu maksimal 33 dan tidak ada siapapun boleh jadi anggota level tertinggi 33 kecuali kalau berdarah yahudi kalau selain yahudi mentoknya level 32 Nah, jadi si ulama ini di level 1 ternyata dedikasinya dianggap positif. Loyalitasnya positif, kontribusi, partisipasinya positif, dilantik ke level kedua. Nah, di level kedua lagi-lagi dia dilantik dalam pertemuan tertutup dengan saksinya bertambah. Ada kitab Al-Quran dan ada bunga mawar. Terus naik level 3, bertambah saksinya. Quran, bunga mawar, pisau belati terus level 4 nambah saksinya 4, level 5 nambah saksinya 5, level 6 nambah saksinya jadi 6. Nah begitu di level 7, saksinya tetap 6 karena satu dicabut, apa itu? Al-Qur'an. Nah dia masih mau ikut, sampai dia ke level 30. Nah di level 30 ketika dia mau dilantik, dia harus mengawali sumpah pelantikannya, bayatnya, dengan kata-kata in the name of Lucifer atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini baru dia sadar astaghfirullah ini hizbush shaitan ini partai shaitan ya saya seorang ulama nggak layak ada di sini kabur dia dia bongkar dalam buku berjudul gerakan frimasandri ya jadi dari situ kita tahu ini secret societies ini adalah satu organisasi yang sangat mengerikan karena dia di dalam pertemuan-pertemuan tertutupnya intinya ada dua agenda, Pak. Agenda pertama membicarakan program-program kerusakan di muka bumi. Sedangkan agenda kedua ada ritual seremoni penyembahan setan kita. Dan penyembahan setan itu sampai ada bentuk pengorbanannya, ya pengorbanannya dalam arti ada yang dikorbankan, yang dikorbankan itu makhluk berhi, apa, bernyawa, masih hidup. Kadangkala -kadang bayi dihadirkan, disembleh, ya, darahnya dikumpulkan, dibagi-bagi, minum rame-rame darahnya, dagingnya dipotong-potong, dimakan, mentah-mentah pak. Dan itu diyakini oleh setiap anggota secret society itu, dengan ritual itu mereka akan menjadi forever young. Tahu forever young, ya, awet muda. Gitu ngeri enggak? nah anda boleh bilang ngeri, tapi inilah realitas elit global yang memimpin dunia hari ini jadi kalau anda sudah tahu hakikat mereka ya masih herankah kita kenapa perjalanan dunia hari ini makin lama makin kacau ya makin gak karuan, ya kan? karena yang memimpin dunia ini boro-boro memegang petunjuk Allah dan Rasulnya malah sebaliknya mereka hidup berdasarkan bisikan dan petunjuk iblis dan Hizbush Shaitan, Partai Shaitan, ya, clear ya, Pak. Nah, jadi tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter seperti Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila mana nanti Dajjal keluar, dia akan mengumumkan, memproklamasikan, mendeklarasikan dirinya sebagai 'rab' ana 'rab' hukum." Begitu mirip ucapan siapa? Firaun. Ya, Fir'aun dahulu kala mengucapkan Ana rabbukumul Allah, dan diantaranya bocorannya kita dapat dari otobiografinya George Soros kan George Soros itu salah satu contoh elit global yang yakin I believe there is God and God is me saya percaya ada Tuhan dan Tuhan itu saya na'udzubillah maka mereka yang membenarkan Dajjal akan diberi surga oleh Dajjal Ya surga apa? ya surga dunia, surganya dajjal tapi sebaliknya mereka yang mengingkari dajjal akan diberi neraka oleh dajjal neraka apa? ya neraka dunia kesengsaraan hidup di dunia nah jadi sistem dajjal ini punya karakter mirip kayak dajjal dajjalnya belum muncul, tapi sistem dunianya menyebabkan orang-orang yang nurut sama hukum sistem dunia ini regulasi sistem dunia ini ya aturan-aturan sistem dunia ini termasuk prokes sistem dunia ini ya kan, dia akan dikasih kemudahan surga fadol masuk mal ma fadol naik pesawat fadol naik kereta ya kan tapi barang siapa yang nggak nurut dengan aturan hukum regulasi prokes sistem dajjal ini ya dikasih kesulitan dikasih kesulitan lah. ya nah jadi Saudaraku rahimakumullah nabi bersabda dalam hadis ini bahwa sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan, takutkan dari fitnahnya dajjal. Dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Jadi seolah-olah Nabi ingin mengatakan, kalau akhir zaman sudah mulai dimasuki, terutama di era yang paling kelam dalam sejarah umat Islam ini dimasuki, maka fitnah demi fitnah yang muncul itu makin lama makin berat Pak. yang berarti ada semacam gunung fitnah ya, makin nanjak gitu kualitas fitnahnya dan Nabi ngasih jaminan barang siapa ya, tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia akan selamat menghadapi yang berikutnya jadi kalau di level masih lereng, gunung fitnah itu seseorang itu lolos ya, berhasil menyelamatkan imannya, agamanya dia akan lolos di level berikutnya dan terus berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya sampai kalau memang Allah takdirkan dia harus berjumpa dengan masa Dajjal keluar dia pun akan selamat menghadapi Dajjal ketika Dajjal menyatakan ana rabbukum, aku rob kalian maka orang-orang yang selama ini mampu menjaga iman agamanya dari fitnah-fitnah sebelumnya juga akan mantap menjawab proklamasi dajjal itu dengan kalimat apa? Rabbunallah. Ya. Jadi dia bilang ana rabbukum si dajjal ini kalau orang-orang beriman yang kokoh istiqomah sabar akan menjawab Rabbunallah. Antal masihud dajjal. Tapi kalau mereka-mereka yang lemah iman apalagi memang sudah kafir selama ini, dajjal bilang ana rabbukum, jawaban mereka apa? Anta rabbuna ya engkau memang رب kami, antal Mesih, engkau lah sang penyelamat, tolonglah kami. Kami sudah lapar sekian lama, kami sudah haus sekian lama, kata dajjal tenang ya, hai langit turunkan hujan, turun hujan dengan izin Allah. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah. Sehingga hewan ternak dari orang-orang kafir, orang munafik ini gemuk-gemuk Pak, dikasih surga. Tapi mereka-mereka yang beriman yang menjawab, Allah, antal masih dajjal." sama dajjal dia perintahkan, langit jangan turunkan hujan, tidak turun-turun hujan dengan izin Allah jangan keluarkan tumbuhanmu, tidak keluar tumbuhannya dengan izin Allah, sehingga hewan ternak orang-orang beriman ini bermatian, bergelimpangan jadi dikasih neraka makanya ada hadis di mana sahabat terus bertanya, ya Rasulullah berarti di masa itu apa makanan orang beriman kata Nabi makanan orang beriman di masa itu adalah makanan para malaikat yaitu ucapan tasdiq, tahmid, tasbih, tahlil, takdir, zikrullah, itu makanannya orang-orang beriman makanya walaupun sekarang dajjal belum muncul pak, kita harus rajin zikrullah kalau kita rajin zikrullah mudah-mudahan lama kelamaan kita pun menikmati zikrullah kalau kita sudah sampai ke tahap menikmati zikrullah, ketika Allah takdirkan zaman kesulitan makanan minuman muncul dengan zikrullah itu mudah-mudahan kita mengalami nutrisi, mendapat nutrisi dari zikrullah begitu ya nah jadi di ujungnya Nabi bersabda وَمَا سُنْيَاتْ فِتْنَةٌ مَنْدُقَانِ تِدْ دُنْيَا صَوْغِرَةٌ وَلَا كَبِيرٌ إِلَّا لِفِتْنَةِ dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini baik fitnah yang kecil maupun besar kecuali untuk menjemput kehadiran fitnah ad-dajjal jadi semua fitnah muara akhirnya adalah Azamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat yaitu fitnah ad-dajjal gitu. nah jadi saudara rahimakumullah karenanya salah satu wirid yang dianjurkan orang beriman membacanya setiap sobahan pagi hari dan masaan sore hari adalah suratul baqarah ayat 200, oh maaf mana tadi nah, ini surat al-baqarah 257 karena dengan kita mengunyah-munyah makna dari ayat ini kita jadi sadar pak Cuma ada dua pilihan, perwalian. Atau kita memilih Allah sebagai wali, atau seseorang memilih tawud sebagai wali. Nah sedangkan di ayat ini ditegaskan. Allahu wali'ul ladhina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Wali itu maknanya tiga pak. Pemimpin, pelindung, penolong. Jika Allah dijadikan wali, apa yang terjadi? Yukhrijuhum juhum zulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Jadi, kalau kita di masa penuh fitnah ini, Pak, yang sedang dilanda melanda dunia ini, yang dunia jadi gelap gulita ini, kalau kita menjadikan Allah sebagai al-wali, al-wahid, satu-satunya wali, pemimpin, penolong, pelindung, ya, niscaya kita akan keluar dari kegelapan zaman ini menuju cahaya. Sekalipun cahaya itu baru diringkup kita. Tapi setidak-tidaknya kita sudah memiliki benteng menghadapi kegelapan ini. Sebaliknya, وَالَّذِينَ كَفَرُوا Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka, pemimpin, pelindung, penolong mereka adalah Tawgut. Tawgut ini artinya apa? Syaitan. Dan siapapun yang loyal kepada syaitan dan unik sekali ayat ini ketika menyebut Allah sebagai walinya orang beriman menggunakan kata wali. Wali itu cuma satu, Ahad. Tapi kalau menyebutkan orang kafir berwalikan taghut menggunakan kata aulia. Aulia itu wali-wali banyak. Artinya apa? Kalau menjadikan Allah sebagai wali cuma satu Allah itu. Tapi kalau menjadikan taghut sebagai wali, taghut itu banyak, Pak. Ada togut ukuran S small, ada togut ukuran M medium, ada togut ukuran L large, ada togut ukuran XL, double XL, triple XL, ada togut level desa, level kota, level kabupaten, level provinsi, ada togut level nasional, regional, internasional, togut tuh banyak, ada togut rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada yang punya ijazah, ada yang gak punya ijazah, gitu ya, togut tuh banyak, Pak yang karena itu, karena keyakinan kita bahwa Tawgut itu banyak, kita pun harus yakin orang-orang kafir itu yang menjadikan Tawgut sebagai wali nggak akan pernah bisa bersatu pak tapi sebaliknya kita, kalau kita benar-benar konsisten istiqomah menjadikan Allah saja sebagai pemimpin, pelindung dan penolong, niscaya kita akan menyatu pak karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Anfal wa'allafa baina kulubihim Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman. ya. Terus apa kata Allah selanjutnya? Allahu uh, wa'allafa bainakulu bihim, lau anfaqtana fil ardi jami'an, ma'allafta Seandainya kamu infakkan seluruh kekayaan dunia ini untuk menyatukan orang beriman, gak bisa kau menyatukan hati orang beriman. Orang beriman itu disatukan hatinya bukan dengan dana, bukan dengan uang. ya tapi dengan mereka masing-masing berlomba-lomba, takarruf ilallah, itu yang menyebabkan mereka bisa menyatu hatinya bukan banyaknya harta, bukan itu kuncinya ya. nah jadi orang-orang kafir wali-walinya tuh Tauhud, banyak pak walinya ya. dan kalau taugut dijadikan wali apa yang terjadi? yukhri junahum minan nuri ila zulat, mereka keluar dari situasi yang mestinya bercahaya menjadi gelap gulita Nah, dunia ini lagi dipimpin orang kafir pak, yang mana mereka menjadikan Taugut sebagai wali ya pantaslah dunia jadi gelap gulita sekarang ya nah Allah mengatakan, solusinya supaya hidup dalam cahaya ikutilah kitab Allah alif lamro' kitabun anzelnahu ilayka litukhrijan nas minas zulumati ilan nur alif lamro' kitab yang kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad SAW agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya, maka ketika kita menyaksikan umat Islam sekarang ini sudah mulai mengakrabkan dirinya dengan Kitabullah, mudah-mudahan ini pertanda bahwa cahaya Allah akan menyinari dunia sekalipun harus dimulai dari tempat-tempat yang terbatas dulu. Ya, di ma'ahad-ma'ahad tahfiz Quran, di rumah-rumah orang-orang yang menghidupkan Al-Quran, di rumah orang-orang beriman, di hati orang-orang beriman ya. Makanya kalau anda ingin terus-terusan hidup dalam cahaya, jangan berkunjung kecuali ke rumah orang yang beriman, yang menghidupkan Al-Qur'an di situ. Dan karenanya Nabi bersabda: La tajal buyu tukum jangan biarkan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Fakro'u suratilbaqorfih, bacakanlah surat al-Baqarah di dalam rumah-rumah kalian, supaya tidak menjadi kayak kuburan gelap, ya, tapi bercahaya. Nah jadi saudara qur.a. inilah barangkali kaji kita hari ini mengingatkan bahwa salah satu karakter zaman hari ini adalah zaman ini zaman yang gelap ya kita dikepung sama dark values, nilai-nilai kegelapan dan karenanya kita harus hidupkan cahaya dari sumber yang semestinya yaitu Al-Quranul Karim supaya rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita sekalipun sedang dikepung dengan kegelapan zaman penuh fitnah tapi kita menawarkan cahaya di tengah-tengah kegelapan ini saya kira ini yang bisa saya share pada siang hari ini lebih kurangnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naufa'un rayaati saufa ya'lamun Anna nahnul muslimuna qadimu qadimunin